Kampung Hitadipa, Intan Jaya Gambar video diambil dengan kamera drone beberapa saat setelah terjadi kontak senjata antara pasukan TNI Polri dengan KKB Tampilan sebelah kanan layar adalah Kampung Hitadipa. Terlihat ada tiga titik hitam bergerak di pinggir jurang. Setelah kita zoom ternyata tiga titik hitam tersebut ternyata adalah tiga orang anggota KKB yang melarikan diri setelah mencoba memasuki Kampung Hitadipa namun digempur pasukan TNI Polri dengan senjata laras panjang SPR-2. Anggota KKB yang nampak di sebelah kiri atas layar, terlihat sedang memegang senjata parang dan dua orang lainnya yang berada di sebelah kanan layar, memegang senjata api laras panjang. Ketiga anggota KKB ini gagal memasuki Kampung Hitadipa dan kemungkinan kembali bergabung dengan pasukan induknya di Kampung Sugapalama. Gambar video ini direkam dengan drone yang diterbangkan dari lokasi rawan Kampung Mamba menuju Hitadipa. Untuk sementara, dari hasil pantauan drone, wilayah Intan Jaya terpantau aman terkendali.